Hai hai hai binatang merupakan bagian dari makhluk hidup ada yang ramah dan bisa berdampingan hidup dengan manusia di sisi lain ada yang berbahaya dan sewaktu-waktu dapat menyerang manusia yang dikategorikan sebagai binatang buas bahkan serangan mereka bisa menimbulkan luka hingga mengancam nyawa seperti yang dialami oleh warga desa air liki lama kecamatan tabir barat kabupaten merangin jambi yang sedang dikhawatirkan dengan teror harimau yang masuk ke permukiman warga Harimau itu diduga telah memangsa 7 kerbau milik warga Kemunculan harimau itu dilaporkan oleh Kepala Desa Air Liki Lama Dia menyebut sudah beberapa hewan ternak milik warga mati dimangsa harimau Kepala Desa Air Liki Lama juga sudah mengirim surat ke pihak terkait untuk secepatnya mengevakuasi harimau itu Apalagi kondisi harimau sudah sampai memasuki permukiman warga Desa Air Liki merupakan desa yang sangat jauh dari lokasi pusat kabupaten Merangin Jambi. Desa yang terletak di kawasan perbukitan itu juga menjadi desa paling terisolasi sekabupaten. Untuk dapat menempuh desa itu, selain menempuh jalur darat juga harus melalui sungai. Di desa itu juga sulit mengakses sinyal telekomunikasi. Bahkan desa ini juga berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Sementara Kepala Seksi Wilayah 1 Jambi BKSDA Jambi saat diminta konfirmasi, mengaku belum dapat memberikan keterangan lengkap terkait kejadian hal itu. Dia menyampaikan pihaknya telah menurunkan anggota ke desa Air Liki itu. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selain di desa Air Liki, ada juga seekor harimau Sumatera yang masuk ke kampung dan membuat gempar warga sumbar. Harimau itu meneror dengan cara memangsa ternak warga. Harimau yang masuk ke permukiman itu dilaporkan terjadi di Nagari Tigo Koto, Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sudah ada tujuh ternak anjing warga yang mati dimangsa oleh harimau. Tim BKSDA Resor Agam yang menerima laporan Baru tiba di tempat kejadian pada Senin sore, sebab pada waktu yang sama BKSDA juga sedang menangani konflik antara manusia dan harimau Sumatera di Jorong Cubadak Lili Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, yang menyebabkan 6 ekor ternak dimangsa. Warga yang memiliki ternak anjing menyebutkan dua ekor anjingnya dimangsa bergilir pada malam yang berbeda. Anjing peliharanya itu diterkam dan diseret dari pondoknya ke arah pinggir ladang. Di sekitar bangkai anjing ditemukan banyak jejak menyerupai tapak kaki harimau. Di sisi lain, BKSDA belum dapat menyimpulkan harimau yang menyerang ternak anjing tersebut. Merupakan individu yang sama dengan harimau yang menerkam ternak kerbau warga di Matur yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Identifikasi lapangan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data-data dan tanda keberadaan satwa yang berupa jejak, cakaran, dan kotoran yang akan dilakukan